Kau pastikan menghayang pedih Ku saat merasa indah Semua hilang dan usai bila Cinta ini tak nyata Jangan engkau beri harapan Sudah cukup kini ku My body was not my side. Merasa indah Semua hilang dan usai Bila cinta ini tanya Tak jalan Engkau beri harapan Sudah cukup kini besar